assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ketemu lagi dengan saya di run tutorial baiklah teman-teman ya ini yang membuat saya cukup kewalahan teman-teman tentang tutorial ini ya. jadi belum pernah seperti ini ya teman-teman ya sampai mata itu sampai kesep banget ya teman-teman dua -teman. hari itu nggak tidur ya Nah saya baru nemukan masalah seperti ini kita langsung aja ya teman-teman ya ke dashboard channel ya lalu ke konten nah teman-teman perhatiin ini udah saya benerin di atas bagian ya nah ini semua teman-teman ya ini channel udah monet ya nah tapi di sini dia kuning ya ini tadinya semuanya teman-teman cuma saya udah benerin ya saya udah benerin ada yang upload ulang tadi kan jadi, dia di-upload lagi, gitu kan? Di download dulu, lalu diupload lagi. Ternyata hijau, bisa ya, cuma itu ribet. Dia pen penontonnya itu ya, jadi awal lagi, padahal dia udah banyak ya, udah sampai seribuan ya. Nah, udah lumayan banyak. Nah, di sini ini ada yang masih belum, ini ya, belum apa, dia belum hijau ya. Nah, baiklah, teman-teman, kita akan coba untuk setting ya. jadi untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti saya bisa simak video ini dan tonton video ini ya karena saya udah coba yang ada di YouTube-youtube itu semuanya itu gagal nah, ada juga yang bilang kayak gini kita mengajukan ke pihak uh, YouTube ya kita komplain ya jadi saya udah mengajukan nih video ini sedang ditinjau nah untuk menentukan apakah sesuai untuk sebagian besar pengiklan nah kalau dilihat di analis ini udah jelas belum di, ini ya ini percuma teman-teman ya nggak ada penghasilan di sini karena ini nya kuning ya. ya masih kuning gitu nah teman-teman sekarang kita kita coba untuk quick-quick ya ininya apa nah kita barengan aja di sini teman-teman ya sambil belajar aja teman-teman ini nggak ada klaim hak cipta, tapi di sini dia kuning. Ya, kita cari tahu masalahnya ya. Ini udah dua hari saya coba masalahnya. Nah, kita masuk aja ke edit langsung. Nah, teman-teman di sini kita hilangin dulu. Ini, semua deskripsi kita hilangin dulu. Nah, isi deskripsi sebutuhnya aja ya. Isi kebutuhannya aja. Kita copy aja nih nih nah kita copy di sini paste di kolom deskripsi nah di sini kita hilangin nih yang kayak gini nih hilangin hilangin dulu eh nah hilangin hilangin dulu yang nanti bakal mengganggu proses uh, dolarnya nah seperti ini teman-teman ya udah dulu nah ini kita kita uh, ganti dulu. ganti-ganti ya, dulu. Ini R, kalau diketik di RDP-nya doang, teman-teman ya. Misalkan RDP RDP, cukup RDP dipisah ya, Itu itu jadi masalah, teman-teman ya. Itu jadi masalah. Nah, di sini kita masuk ke ininya hilang ini. Nah, ini hilangin. Udah kayak gini dulu. Lalu kita simpan dulu, simpan dulu untuk settingannya. Nah, oke, okay, udah kesimpan. Oke, okay, kita masuk ke oh ininya nonaktifkan dulu ya. Yeah, ini nonaktif. Nah, lalu kita reload. Sekali aja nih, sekali centang, langsung jadi ya, langsung aktif, langsung hijau Tapi kita nggak tahu, kalau ini masih kuning, nah kita babad lagi Jadi dipangkas lagi untuk mungkin tag ya, mungkin tag atau mungkin judul Dan apa aja yang dia bisa jadi kuning gitu Nah, kayak gini nih, ini, ini. ini masih, masih ada masalah nih Kita hilangin dulu semuanya Kelingin dulu semuanya, sisain sedikit aja. Jadi jangan sampai kosong juga. Dan untuk tag ya, untuk tag kita hilangin dulu sama. Kopi dulu, lalu delete, lalu kita pindahin dulu ke sini. Ya, tagnya kosongin dulu atau kita tutorial aja udah. teknologi nah, ini aja udah ya lalu ini kan sisanya tinggal sedikit nih ini live time nya hilangin nah, oke okay. nanti kita bisa edit, -edit lagi Jadi, ini free nya hilangin oke okay. nah kayak gini kan RDP BPS kali klik dari HTB oke okay, kenceng banget nah kita save nah, lalu kita reload. Nah, udah di sini temen-temen. Kita balik lagi ke settingan monet, yeah, settingan monetisasi. Oke, okay. ini kuning kan? Nah, kita coba aja terus sampai dia hijau. Entah di mana masalahnya, tapi yang pasti semuanya bisa diedit. Yeah. Semuanya bisa diedit. Tadi saya udah coba yang di atas kan udah pada hijau. Yang live. Hampir semuanya di delete karena pusing ya teman-teman ya. Hampir semuanya yang kuning kuning di delete ya kalau yang live. Nah ini masih ada nih, ini masih ada. Nah, mungkin ini hilangin dulu RDB-nya. Nah oke, okay. ini HTB-nya juga hilangin. Segini aja dulu. Nah, sampai dia nggak keluar masalah ya nanti juga kalau ini masalah nah kita hilangin lagi tag ya. tag dihilangin lagi ya. nah, nanti gambar terakhir gambar karena kalau untuk gambar terlalu sulit nanti dia ya, harus upload lagi nah, kita perlahan tapi pasti teman-teman bisa hijau ya. kalau nunggu ini udah dua hari nggak kelar-kelar kalau nunggu konfirmasi nggak ada dan saya nggak pelar pelari nggak hijau-hijau gitu Do dolarnya tetep, tetep, tetep kuning kayak gini <coughs> balik lagi ke sini oke okay. uh, kita hilangin dulu aja semuanya oke okay. ini juga takut ini jadi masalah semoga bermanfaat menonton terima kasih aja udah gini Nih, sekali klik hilangin, RTP eh, PPS nya juga hilangin ya. Ini, tes, speed, kecepatan internet. Oke, ini di copy, sini. Sampai dia hijau. Nggak ya, tahu masalahnya beda-beda. Setiap video masalahnya itu beda-beda ya yang pasti saya coba semuanya bisa kuning teman-teman bisa kuning eh bisa kuning bisa hijau. a wow. wow wow wow wow